Yuk, kita mulai. Saatnya tahu udah lewat jalur rahasia lagi. Ah. Wah, basah! Ini benar-benar hujannya tuh ngefeknya lama, ya. Saya dulu, ya. Ente, kita Wah, super jeng. nah ini kemarin suka mana kayak gini sih <laughs> mana akar-akarnya kan banyak banget ya di awal-awal ya itu pak <laughs> banget Ya, jaga jarak Jangan jarak <laughs> di bawahnya juga nggak bakal bisa ini. dari langsung aja Yup. Oops. Aduh. Padahal <laughs> strike. tek dulu saja Tony sama mantap. route yang teknikal banget selain di Kawana sini. Emang Kawana kan dia dibentuk kan, uh. Tapi ini satura ya. aja. Ya oke, okay. selamat datang di channel Multitiren Bike Barusan kita udah turun dari jalur rahasia setelah warban Ini di uh, jembatan di Lahura Belakangnya sungai, bagus Alhamdulillah, saya oke banget Cerah sama teman saya, Ikin Zaka Ini kita mau menanjak di Apa teh? tangga tangga tahu wah licin Nih, jadi dulu pernah kita arah sebaliknya tapi ini kita mencoba untuk uphill mantap cuy coba ya, di quest ya bisa enggak? gila asir gak bisa hemat tenaga aja effortnya terlalu gede, nggak usah ini tangganya panjang banget Tuh, sampai ke bawah nggak habis-habis mantap dan kita ngelawan arah harusnya ke bawah ini malah naik oke lanjut nanjak enak sekali ini menuju pintu keluar Tahura yang di Maribaya yang datar datar atau yang turunan aja yang direkam yang nanjak gak usah susah ngomongnya susah Yo, mantap mamen. Ini eksis banget sih. Iya, uh. ya, ini dia pintu keluarnya. Benar pak Yuk. Pakulah yang maribaya speak you aspal. See you later. Oke, udah sampai The Lodge Mari The Lodge Fairy Garden. Oke. Checkpoint. Kita udah sampai di Cibodas. Ah, nanjak lagi. Cuma pemandangan di sini bagus belah sebelah kiri kebon sebelah kanan ada patahan lembang hijau belum belum kemarau ini masih segar mantap sama bisa kak mantap Sik bos Anjak Makadam di Maribaya setelah Bukit Unggul menuju ke Palintang. ah Belum butuh -betul? Betul, betul Mau Bukit Unggul menuju ke Palintang. Biasanya kita dari Palintang ke sini, tapi ini dibalik. Biar greget. Masih di Bukit Unggul. Udah deket di Palintang ya, Ki? Harmoninya seragam bagus. Langitnya ya mendung dikit cocoklah buat gue, nggak panas. Oke okay, udah di Palintang warung tenda biru untuk Kita makan di bawah dari start untuk turunan. cuy ya boy. Heel <laughs> ayam ayam ayam ayam Oh, <laughs> ada yang ngecek gitu. Ya, ini bro. Ah, parah. Uh, uh, uh, uh. Ya ya ya. Express descent. Express turun. Hai. Wo wo wo wo. Hen hen hen. Ini enggak ada pilihan rute ya yang nah, gak mau tapi Aing suka men nyari track tanah kayak gini udah langka tau di bandung wah naik lagi nih Turun lagi, Jujur, panjang ya. Ya, kita istirahat dulu di saung atau uh, ada single track. Entah ke track. Nah, kemana nih? Kayaknya bisa dicoba nih. <laughs> Dan waktu ini udah hampir 40 km di jam saya, Bandung kelihatan bagus. Waris itu pernah sama si hukum beliau, kesini kan pengen mau turun. Eh, udah eh, jalan nih ke kiri. Ya <laughs> ya yeah, selesai. Terima kasih. alhamdulillah mata bro badan ya. bedes truknya bedes wah habis Yeah <laughs> wah track baru pertama kali bentar mbak, bentar Orang pernah ki sama Micky Aduh, malah lebih kata dari ini ki, Ini mah udah dibenerin warga Sebelumnya nggak, enggak kayak gini Oh, oh. ke Wah ini mah bagus ki, bagus ini. SPD. Setelah sekitar sebentar kita lanjut. Go. Ini ya kalau Ultraman tuh ini udah nyala lampunya. Udah. Uh. Udah. udah buluk. Ini 50 puluh kilometer. Enggak rekam, Ki. Oke. Okay. Wah. Tuh. Matap, matap Let's go. TREK TREK TREK TREK TREK Watch here! Thank you, please teman sekarang, nice bro, nice, nice, berapa nih, lima tujuh kilometer. oke okay, sekian saja perjalanan epic ride kali ini jangan lupa klik like dan subscribe subscribe ciao